Video yang pertama kali kita bahas hari ini, itu aneh banget, guys. Video ini berasal dari cuplikan sebuah sesi live meeting yang dilakukan oleh beberapa orang di Australia. Empat orang itu sama sekali gak menyangka kalau bakal ada sebuah kejadian supranatural yang terekam pas mereka lagi live. So, gue pengen kalian perhatikan video yang ini. Baik-baik. whispering, I just heard it. Yeah, Kang is hearing it from uh, Terry's end, I think. Yeah hear that and you, you you're not touching anything are you terry like no in and out no. but you're coming in and out no no, no nothing just, just trying to focus see if any of the dots behind her are moving uh, yeah i've been focusing on that but she like yeah. terry keeps going like trying to focus like, like Let's put her up a for a second. Oh, <laughs> oh that's big screen. I'm sharing! <laughs> <laughs> Thank you. Thank Just you. so we can see your dots on that for a second. See if uh, see anything. See. I got your off of late. <laughs> <There>. <laughs> oh, that's better. Now you can see. <laughs> <laughs> you got one on your, on your nose. A dot on your <laughs> nose. <laughs> Hold on. Oh, that's There. good. Okay, good. You Gimana? Kelihatan nggak penampakan di video yang barusan? Emang cukup sulit sih buat ngeliatnya, karena pencahayaannya yang gelap banget. Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik, ke salah satu di antara empat orang yang ada di video itu yang bernama Terry, pas lampunya dimatiin ada sebuah tangan berwarna hitam. Yang tiba-tiba muncul di belakang pundak kanannya. Dan kalau gua terangin videonya, disitu kelihatan cukup jelas. Terry, what's behind? That's Isn't what it? I just looked at. Did you see that it's over behind you? Like fingers go like this? Yeah, over you. I mean, your shoulder. You what? have like fingers sticking up fingers your like behind your shoulder. you? Mean? Behind These you. My... No, it's behind you. It went like way to You wait till we watch this back. You, you just a wait a minute. I turn on the light. You're freaking out. The other way. You guys just set a hungry value. Turn the light. You turn your head the other way. It, it was like way. behind your shoulder. Not like like that. Fingers. I yeah. saw it. Not at eye. even on yet. Really. Ready? Bang! What, oh, oh, oh, What the hell is that? <laughs> play it again. hang on, that's so freaking crazy. Oh my gosh, that's not even cool. <laughs> I don't know. something, that! Hey, What the hell? Gua sama sekali gak tahu ya itu apaan. Karena so far, gua sama sekali belum pernah ngeliat ada sebuah glitch dari kamera yang bentukannya kayak gitu. Ekspresi Terry itu bener-bener natural dan sama sekali gak dibuat-buat. Gua sendiri juga bingung dan gak yakin Apakah yang tadi itu ada hubungannya sama fenomena paranormal atau mungkin ada faktor lain? So gimana menurut kalian? Video yang kedua ini masih mirip banget sama video yang pertama tadi. Ada tiga orang cowok yang lagi asik ngobrol lewat video call. Dan di tengah-tengah video, ada sebuah kejadian aneh yang terekam di belakang salah satu di antara mereka bertiga. Perhatikan baik-baik films are amazing So there we go. That is end of round number three. Whoa whoa whoa whoa whoa Did you guys just see that and hear that? <laughs> I heard like a bonk. What? Did you not hear that noise? I heard a bonk, oh, no. yeah. My fucking suitcase just moved across the room <laughs> by itself <had> <laughs> right there. Tiba-tiba <laughs> right? yeah. ada sebuah benda yang mirip koper, berwarna gelap. Tiba-tiba bisa gerak dan geser sendiri di atas sofa di belakang cowok ini. Doi langsung notice, dan doi benar-benar bingung sama apa yang barusan terjadi karena doi yakin banget kalau doi itu sedang sendirian ada di dalam kamarnya. Kalian juga bisa lihat ya, reaksi dari dua teman lainnya, ekspresi mereka berdua benar-benar natural dan sama sekali nggak kelihatan kayak dibuat-buat. Bahkan kedua orang temennya itu sama sekali nggak notice sama kejadian yang barusan. Reaksi dua orang inilah yang bikin netizen percaya kalau yang tadi itu bukan video settingan. Kecelakaan. Ada seorang penyiar berita dari Guatemala yang cukup terkenal bernama Vivian Vasquez. Suatu hari, Doi berangkat dari rumahnya ke kantor naik mobil untuk bekerja seperti biasa. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, Doi itu mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan nyawanya tidak tertolong. Vivian tewas di lokasi dan mobilnya juga ringsek dan hancur. Vivian yang seharusnya membawakan berita hari itu justru menjadi topik berita yang dibahas. Wartawan dan reporter langsung datang ke TKP untuk meliput kejadian itu. Dan langsung disiarkan live di TV. Tapi ada sebuah potongan video yang membuat viewersnya ngerasa ada yang janggal. Perhatikan baik-baik. Mungkin diantara kalian banyak yang gak denger ya Karena suaranya itu dalam bahasa Spanyol Tapi kalau didengerin baik-baik Di tengah video itu ada suara misterius yang cukup jelas Yang kalau diartikan ke bahasa Inggris artinya What did you do to me? Atau apa yang sudah kamu lakukan kepadaku? Sejak potongan video yang tadi itu ditayangkan di TV Videonya langsung viral dan banyak yang percaya kalau suara yang tadi itu adalah suara Vivian dari alam kubur Sepertinya Vivian itu masih ingin menyampaikan sebuah pesan ke keluarganya. Dan pastinya, video yang tadi itu bukan video editan, settingan, atau video hoax. Karena ini disiarkan secara live di TV nasional di Guatemala. TV. Ada seorang cowok yang tiba-tiba ngalamin sebuah kejadian aneh di dalam kamarnya. Suatu malam, pas Doi lagi asik nonton TV, tiba-tiba TV-nya itu error dan terus-menerus berkali-kali mengeluarkan suara yang aneh. Karena do ini mulai parno, Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai merekam. No te sih, la ruña no manches. Chequen, chequen mano de, o sea, no, no no no hace como dos días que no encuentro el control. No entiendo cómo está pasando esto. No Kedengeran berkali-kali, TV-nya itu mati dan nyala sendiri. Bahkan di video itu, Doi juga sempat nunjukin tangan kirinya, di mana tangannya itu sama sekali gak megang remote TV itu. Sedangkan tangan kanannya jelas-jelas megang handphone buat merekam video ini. Dan pas gua bacain komen-komennya, di akhir video ini, Pas kameranya dipending ke arah pintu, katanya disitu ada sebuah penampakan sosok berwarna hitam dengan ukuran tubuh yang pendek. Bahkan yang bikin video ini sendiri juga nggak sadar kalau ada penampakan sosok itu persis di depan pintu kamarnya. So, ada sebuah rumah yang terkenal sangat angker di Amerika bernama Ensen Call House. Rumah itu dibangun tahun 1850-an dan punya sejarah yang sangat panjang. Dulunya dibangun oleh seorang pendeta mormon yang punya empat istri. Dan katanya, doa itu sering ngunciin istrinya di basement rumah itu kalau misalkan istrinya itu nggak mau nurutin perintahnya dia. Sampai akhirnya, si Anson juga meninggal di dalam rumah itu. 84 tahun kemudian, rumah itu pernah menjadi saksi bisu dari aksi kekejaman yang dilakukan oleh Ted Bundy. Sosok kriminal yang terkenal cakep, tapi sangat kejam. Di dalam situ, Ted pernah menyekap seorang cewek sebelum akhirnya membunuhnya. Dan ada sekelompok ghost hunter dari tim Paranosis coba buat masuk ke dalam rumah itu dan disiarkan live di TikTok pas Halloween tahun kemarin. Dan mereka sama sekali gak menyangka kalau bakal ada sebuah kejadian yang sangat creepy yang terekam di video mereka. Perhatikan baik-baik. What? Knock on a window or something. I'm done. I can't. I to draw Freaking, that's where it was trying oh, to draw. What? Look at it. Look at it. Oh, it is the freaking ceiling. I heard someone talking. There's some girls out in the front. Okay, that's the freaking ceiling. Freaking door. I don't, I don't know. What? <sighs> What? There was a thing like smashing up against the glass. Oh my God. Uh, was that in the front? <gasps> was that the front of the freaking house? Oh What was that? The window. It's coming from inside, it hit the window. Mm. <laughs> This has been the whole time. Yeah. <laughs> That's been happening the whole time. Yeah, he's been banging on the window and the door. We got it on video too. <laughs> okay, I think I'm done. I need to get. <sighs> What the hell? Is that going to break the- <laughs> <It's on well. sighs> Is that Okay, I think that's the freaking I'm done. Okay, you gotta go in ada sebuah potongan ranjang tempat tidur yang bisa terbang dan melayang bahkan deket banget sama plafon dari gedung itu mereka makin penasaran dan coba buat masuk ke dalam situ buat ngelihat ada apa di dalam for sure Oh, yeah. That's what I saw flying around. I saw that in the window. Yeah, it's like clear Semua kejadian yang tadi itu disiarkan live di TikTok. Jadi menurut gue bakalan sulit banget untuk dimanipulasi. Dan sekarang, potongan video ini tuh udah banyak banget di -upload di TikTok sama fans dari tim paranosis ini. Dan banyak netizen yang percaya kalau video yang tadi itu adalah fenomena poltergeist yang real.